kita ini ngaji-ngaji rutinan kepentingan kenapa ini kaget ngisi bahasa asad bagi mahlit ngkondok nanti sunan jati agung ya ini kalau wajah sana harus ngusul kita boleh share share apa ya ngkain ngapa ini ngkain ngkain itu siaran langsung ke putih-putih ngomong gue yang penting eh uh, ini utung akan berkomun yang mau benar berkomun benar lah diterima di mana mana dan mudah-mudahan karungah dapat hidup Allah Ta'ala